Keunggulan pertama persahabat ya tentu kita merasa bahagia dan bangga banget di ya kepada idola kita, di Alasti maupun Kakak Bilar, yang mana tentunya membuat kita bangga bahwa di Alasti kejuara ini banyak sekali yang mensupport yang mendukung persahabatan ya. dari orang-orang baik. Diperhatikan di ya, postingan ini yang diunggah oleh Anggun Habegan Tangkatan Sultan. Yang mana sebuah kalimat komentar, sahabat ya, kepada Lesti Kejora atau Leslar. Yang mana dukungan banyak banget dari fans sejati, persahabat, ya, untuk dari Lesti di Ajang IMA, Indonesian Dangdut musik what persahabat, ya. Ada kalimat komentar dari aku, Natalia ACHR underscore mengatakan fansnya lesti sumpah ya dari semalam pada gak tidur kalian ya, drastis banget naiknya sekarang udah 90 ribuan katanya tuh wow <laughs> fans lesti tentunya nggak tidur katanya persahabat ya mendukung karya-karya dari bala kita memang luar biasa banget persahabat ya udah 90 ribuan apalagi bahkan tentunya sekarang sudah mencapai di ya, atas 100 ribu lebih dan kita lihat juga persahabat ya ada sebuah kalimat yang dituliskan kalau fans di Indo, pada Bobo -bo, Manjalita Ulala, fans di luar negeri masih pada melek, katanya tuh bismillah, yo. lihat selar semongkok, gerakin jari jemarinya, banyak banget kerjaan semangat. Wow. Masya Allah banget persahabat ya, pastinya warga Konohama sudah biasa nggak tidur semalaman menunggu vitamin judukan bahagia dari idola kita. Apalagi urusan begini persahabat ya, tentu tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Leslie Kejora maupun Rizky Bilar. Alhamdulillah persahabat ya, untuk dari Leslie Kejora di ajang IMA ini... Sudah berada di posisi pertama semua nih bersahabat ya Suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah hingga banyak sekali dibanjari komentar dalam postingan tersebut Yakni dari akun Lancelar underscore 19.08.2021 Aku sampai jam 2 min lanjut jam 6 bangun sambil kerja sambil vote katanya tuh Ini salah satu contoh bersahabat ya yang selalu mendukung dengan tulus untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat yang perhatikan di unggahan ini ada unggahan persahabat ya mana ini info Indonesian Music Award 2021 update terbaru Hasil vote sementara, Leslar learn di web langit musik, di persahabat ya, kolaborasi of the year, itu peringkat pertama, dan sosial media artis of the year, peringkat satu, top nada sambung pribadi, peringkat satu, female singer of the year, peringkat 1, songwriter of the year, peringkat 1, Alhamdulillah, persahabat ya, Tentunya semua nominasi di kategori semua Lesti Kejora, Rizky Bilar ini di peringkat pertama Alhamdulillah kita gaskan persahabat Mudah-mudahan selalu solid mendukung yang terbaik untuk karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Pertahankan terus persahabat ya Terus vote dan tentunya Terus dukung yang terbaik dan kabar selanjutnya persahabat yang selain kita mendukung di ajang ima kita juga wajib untuk mendukung Dede Alasni dan Kakak Rizky Pilar di aplikasi Juke persahabat ya Dede Alasni ini di posisi ketiga nih turun tentunya posisi pertama ada BTS persahabat ya yuk jangan lupa Fun juga persahabat yang di aplikasi Jux ini kita lihat ada unggahan dari polisi leslar darurat say vote juks kita merosot katanya tuh cus kita bentengin lagi cek postingan l2w.id ada caranya tuh kita lihat di slide berikutnya cara vote lesti di juks top chart musik bersahabat ya tentunya kalian harus tentunya mendukung tinggal ke akun l2w.id aja disitu ada caranya untuk memvoting Dedek Osti di aplikasi yuk persahabat ini bahaya banget ya kita bentingin yuk tetap optimis fokus satu tujuan mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat ada sebuah unggahan spesial nih yang mana ada sebuah kiriman karangan bunga ya tentunya di sini ada. Ucapan selamat bahagia untuk Bang Adlin dari idola kesayangan kita, Lesti Kejora dan Rizky hari Ini diunggah oleh Bang Adlin, di yaitu selamat bahagia Adlin Adin Rame dan Vera Rahmadeni, persahabat, ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga Sakinah Mbah Wadah Waroma untuk Bang Adlin bunga tersebut pun post kembali oleh akun Family Anes Kleslar 23. Ada kalimat khas juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Wah keren banget karangan bunga dari bu bos dan pak bos buat bang Adlin. Masalah banget Persahabat ya. Dan kita lihat juga keunggulan berikutnya. Ini luar biasa banget Persahabat ya. Ketika diwawancara di Kompas TV, kakak Pilar ini menyampaikan bahwa orang tua Deddy Oles Kejora, ayah Kejora dan tentunya ibunda itu tidak hanya sayang kepada anak tercintanya Lesti Kejora saja, tentu mereka juga sayang terhadap mantunya, per ya. kepada Rizky Bilar, Masya Allah ini pernyataan langsung dari seorang Rizky Bilar. Sahabat ya Perhatikan coba di sini, kita dengarkan pernyataan langsung dari kakak Bilar soal mertua tercintanya, per ya. ke anaknya sendiri, tapi ke mantunya juga. Tuh, ya, tidak. Hanya sayang kepada anaknya sendiri, tentu ayah Kejora dan ibunda Dede Alasi Kejora juga Ini sayang terhadap mantunya bersahabat ya. Masya Allah, keluarga harmonis, keluarga bahagia, mudah-mudahan selalu seperti ini. Dan tentunya kita harus support yang terbaik buat Lesti dan Bilar Dan kita juga mendapatkan info bersahabat ya di. Wawancara ini bahwa lahiran dari awal si kalau nggak salah jadi awal bulan 2 kata Kakak Bilar, pesawat, ya Mudah-mudahan saja semuanya lancar dan semuanya dipermudah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Senyala putih bilar, ada kelima caption yang dituliskan: "Masya Allah, ya Kak, punya keluarga yang nggak membeda beda kaum menantu dan anak. Ini juga suatu keberkahan karena nggak semua orang mendapatkannya." Semoga keluarga kalian rukun dan bahagia selalu ya Amin Masya Allah Persahabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk keluarga besar Leslar Dan selanjutnya juga Persahabat ya Kita ke momen semalam Ini luar biasa juga nih Persahabat ya Saat Dede Alasti disapa oleh Kobas Untuk ...menanyakan perutnya Bunda Utun di persahabat, ya itu apa katanya tuh? <gifat> ini cute banget, jadi di dengan lugas, ini menjawab, ini kerjaannya kakak, ya haduh ...bikin ketawa bahagia aja persahabat, ya memang kakak Bilar nakal banget ya. <gifat> Bisa-bisanya nih, dari dede di ke sambil perutnya, tentunya bisa... Ada BBL-nya persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya Untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan dan keperbaikan selanjutnya nih Tetap pantengin channel ini Stay tune terus persahabatnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Cidukan terbaru Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bila ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.